wa alamu fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah Wa bid'atin Wa Bapak ibu muslimin rahimahullah Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah ala kulli hal Kita masih mendapatkan karunianya Allah Merasakan nikmatnya Allah Dan rahmatnya Allah Sehingga Meski turun hujan, meskipun dalam keadaan hujan, kita masih diberi kelonggaran hati untuk melakukan amal soleh dan kebaikan, yaitu pun ilmi. Karena pun ilmi itu merupakan kewajiban sesungguhnya. Kewajiban bagi kita kaum muslimin, ya sama seperti sholat, seperti puasa, zakat itu perkara yang wajib. Tola'bul ilmi ini juga wajib. Tola'bul ilmi faridotun likulim muslimin. Setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan itu wajib tola'bul ilmi. Dengan ilmu itu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dengan ilmu itu, akan ditinggikan derajatnya di dunia hatal akhirah. Nah, di dunianya dan di akhiratnya. Dan al-ilmu salah sah, yang wajib dipelajari oleh kita kaum muslimin itu ada tiga. Ayatun muqamatun. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat ini Kalau yang mutasabihat itu cukup kita beriman Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat Artinya Al-Quran itu wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Itu orang yang terbaik. Khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lebih dari itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah selain dari kewajiban itu kita niatkan untuk menambah pengertian ilmu-ilmu dalam urusan din karena yang kita pelajari ini adalah sumbernya yaitu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam dan kitalah yang merasa butuh dengan ilmu jadi kita ini yang merasa butuh dengan ilmu melanjutkan hadis di dalam kitab Riyadu Salihin hadis nomor 23 yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seandainya manusia itu anak Adam ini mempunyai satu lembah berupa emas Maka dia lebih suka Untuk mendapatkan Dua bukit lembah nah Dua bukit lembah Dua lembah Berupa emas Dan tidak akan Memenuhi mulutnya Kecuali Tanah Kemudian di bagian akhir hadis itu Wayatubullahu alaman tabat Allah menerima taubat Bagi orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala Itu hadis Di pertemuan sebelumnya yang kita pelajari Yang belum terselesaikan Penjelasan-penjelahan tambahan nah, Kita akan selesaikan satu hadis ini Bahwa di dalam hadis ini menunjukkan Tabiatnya manusia secara umum itu tidak anti hentinya Sangat ingin tomak terhadap urusan-urusan dunia Jadi sangat tomak, boleh dibilang sangat rakus Kalau di dalam Al-Quran ada orang-orang yang disebut orang yang rakus dengan dunia ini Ya siapa ya? Minal ladina asroku orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Itu orang-orang yang paling lubanya manusia dalam urusan dunia. Hanya saja di dalam hadis ini menunjukkan sifat keumuman. Manusia itu secara berterus-terusan Itu memang sangat ingin terhadap nilai-nilai dunia Sampai mati datang kepadanya Bahkan berangan-angan Supaya diberi umur yang panjang sampai seribu tahun Itu tabiat umum Nah akan memenuhi perutnya Itu dengan tanah Jadi pada kuburnya nah, Kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah demikian juga di dalam Al-Quran itu disebutkan Tabiatnya manusia itu bagaimana? inal insana halua sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah jadi dalam keadaan banyak keluhnya keluh kesahnya banyak sambatnya kurang terimannya itu tabiat manusia maka di dalam Matius tadi kalau dia punya Uh, satu lembah emas ya, kepingin punya dua lembah. Jadi, punya nilai dunia yang sebenarnya itu adalah cukup, tapi kurang, kurang, dan kurang terus. Itu manusia. Nah, sing sambat keluh kesah niku kuing beton tiang miskin, beton melarat maratok, beton tiang sing fakir-fakir, beton tiang suki nih, kuing Sambatih. Itu setandan menungsoh nikuhi. Memang disifati nggak ada tabiat be'at katah kesah atau sambat. Nah kecuali orang-orang yang beriman. Nanti akan disebutkan di ayat berikutnya. Kelukesahnya kesahnya itu bagaimana? Ida masahus saru jazua. Wa ida masahul khairu manuah. Jadi manusia itu diciptakan memang dalam keadaan seperti itu. Kalau keburukan itu datang kepadanya, menimpa kepada seseorang kepada seorang hamba itu keburukan, maka jazua dia itu bergeluh kesah, sambat. Jadi kalau diuji oleh Allah dengan musibah kalau diuji oleh Allah dengan sayun minal makruh sesuatu dari sesuatu yang tidak disukainya atau diuji oleh Allah dengan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, diuji dengan bala, diuji dengan musibah maka yang terjadi kebanyakan adalah Berkeluh, kesah Atau banyak Sambatnya Banyak susahnya Banyak sedihnya Daripada banyak Senengnya Itu ciri yang pertama Kemudian Yang kedua Wa'idha masahul khairu ah. Apabila Kebaikan itu datang Kepadanya Manu'a Dia menghalangi diri Mencegah dirinya dari Berbuat kebaikan Jadi kalau Allah Timpakan kepadanya Kenikmatan Allah berikan kepadanya Rezeki Allah berikan kepadanya Khair fit dunia Min rizkilah, Kebaikan berupa rezekinya Allah Dan juga Kemudahan-kemudahan urusan dalam dunia ini, kebanyakan manusia itu kasirul man iwal imsak banyak menahan diri, ya, menghalangi diri tidak andil dalam kebaikan-kebaikan, menahan diri untuk tidak melakukan kebaikan, padahal sudah diberi nikmat oleh Allah subhanahu. Kepada Allah, sebaliknya, yang sudah diterangkan, kalau diuji oleh Allah dengan musibah sakit, gitu, baru sadar betapa berharganya nikmat sehat. Kalau diuji oleh Allah dengan sakit yang tidak kunjung sepuh, kemudian lebih parah dan parah sakitnya, seolah-olah ajal itu sudah dekat. Dia baru ingat kepada Allah Subhanahu. Dipin-dipin ya, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta tolong Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah sing singkatlah Tenggaini Allah sampai direwangi Ngibadah Rinowengi Boten awan ini Begini Malah mewajibkan ibadah sholat malam Sampai enten sing sanjang lah iya wong ngaku itu luis tak lakoni apa kok gak waras-waras tak rewangin dongong geduh juga yuduru dikai jabah direwangi sholat malam nemulan tak hitung 6 dihitung tanpa jeda sama sekali tiap hari, tiap malam, sholat malam sholat sampai enam bulan kok gak dikai waras-waras, kok gak dihijabahin ya Allah sampai diriwangi kata sumotan dikuau padahal musibah-musibah itu adalah ujian musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, orang kita manusia ini itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa mensikapi Kita bisa berbuat Menghadapi ujian dari Allah Nah cuman Allah memberitahu Ini loh kebanyakan orang Kebanyakan manusia itu Sama dengan hadis yang kita pelajari Tomak dengan urusan dunia ini, Kecuali orang yang beriman Kecuali orang yang apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak beriman, tidak dekat dengan Allah taala, banyak sambat, banyak keluh kesah. Diuji dengan sesuatu yang dia tidak senang. Kesehatannya berkurang, tidak sabar. Diberi ujian melarat yang asalnya kaya raya. Diuji dengan kemelaratan, stres, Diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, berupa kesulitan-kesulitan dan kepayahan luar biasa, keluh kesahnya, sambatnya kepada sesamanya. Padahal sesamanya yang disambatin ini buatan barang mesti sangat memberikan jalan keluar. Kulojengan sambat tenggini podo menungsaaning. wasi disambati ini kuli podo sambat sambat tenggene derek ngoten sing derek niku sambat den padha-padha sambate ngoten niku menungsa mulane sambat niku Allah Subhanahu wa taala makanya disebutkan oleh Allah taala ini tabiat umumnya manusia ini supaya kita ini e, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini jadi, kalau diuji oleh Allah dengan keburukan, diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan musibah, ini belajar sabar. Nyabarnya barakan awak, nyabarnya barakan hati. Kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kehormatan, nilai-nilai dunia, orang yang beriman itu bersyukur kepada. Allah ta'ala mboten malah lalik dicoba kali Allah ta'ala niku diparingi nikmat melimpah ruah dunyani apa? mekar nonton dunyani niku melimpah ruah usahani lancar nonton harta kekayaannya melimpah ruah nonton tidak malah mendekatkan diri kepada Allah tidak mempergunakan kenikmatan itu untuk ingat kepada Allah. Justru malah melupakan dan melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah kerugian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhaladzina amanu hikum amwalukum. Wala aula tukum andikrilah. Wamiyaf al dalika faula ika humul Wahai orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu membuat kalian lupa, lalai, lengah dari dikrul dari ingat, dari beribadah kepada Allah. Dari melakukan kebaikan Dari melakukan amal-amal soleh Jangan sampai seperti itu Jadi kalau kita Diberi ujian oleh Allah Nikmat dunia Kita bersyukur kepada Allah Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah Ta'ala Mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala Nah kalau sampai menjauhkan kita dari Allah Ini aku jenengi Takabur Takabur Sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ini Orang yang beriman ketika diuji Sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur Ketika diuji oleh Allah dengan musibah dia bersabar Dan itu tidak akan didapati kecuali orang yang beriman saja nanti diparengi musibah, maka ternyata sabar Bang sholakan musibah Tenggane Allah subhanahu Wa Ta'ala Karena kita diajari Wa kalu ina Wa Roji'un Jadi kalau diuji oleh Allah Dengan musibah mengembalikan kepada Allah ta'ala Semuanya itu miliknya Allah Kita juga akan kembali Kepada Allah, kita tidak punya kuasa Sama sekali kita aja kalau dikurangi nikmat saja tidak punya kekuasaan gak? tidak punya kemampuan coba kalau nikmat sehatnya dikurangi sedikit saja kena sakit kepala, nonton, migren nonton. bingung kira-kira binten-binten dinten satu hari dua hari baru diuji satu minggu bong, bantuan, kuat jangankan satu minggu Stino, ngelu, nonton, nonton, nonton, nonton. bingung Tikurangin nikmati loroh untung misalnya ngoten pun puing puing karena PDI. Soalnya ngerasa ngerasa sakit tang Tangteng, tang tang tang untung nih lo. Iya no pacaran ini dah waras dah warang puing Wong nikmat titik dikurangi nikmati dikurangi titik loroh untu, rau... untung nih lo. ini, ngini? Apa ini? Ini untung gih. Nih kemawan bener sakit ngedo bingung nih lo kamile tadi di teng nonton bingung nonton itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaban di amril mukmin sangat menakjubkan bagi Allah perkaranya orang yang beriman. In asabahu Jika Allah memberikan ujian kepadanya menimpa kepadanya sarra asarra, kebahagiaan kesenangan kenikmatan-kenikmatan sakara maka dia bersyukur kepada Allah wa itha wa in ketika diuji oleh Allah menimpa kepadanya sesuatu yang berbahaya musibah-musibah atau sesuatu yang tidak dia inginkan dari balak balak dan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sobaroh maka dia sa sabar nah, itu tidak terjadi kecuali orang-orang yang beriman jadi orang yang beriman itu demikian keadaannya nah, Mulai ini kulon jenengan punosnyateniki menawi diparingi longgar diparingi kuat diparingi sempat diparingi sehat ini syukur sing kata bersyukur kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dan menunjukkan syukurnya tadi, kalau diberi sehat, sehatnya untuk ibadah. Saat diberi nomor kuat, longgar, sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji musibah, belajar bulan jenengan, Monggo sawah, so per bulan ini sehat. nggih sabar, ye, ngat ngat -ngat -ngat, ye, sabar, ye, ngat -ngat enggih sampai niso ngomong sabar kayaknya ini leseng ngerasa nih kan sober sabar sampai kalau niku di kalau tangkreti kalau sanjangin ih jangan diparingi musibah musibahnya tenegi gitu jangan monggo belajar sabar yuk sampai niso ngomong kayaknya ini sih ngerasa nih angel kongkon sabar konten Lah terus kalau kacengin maringin nasihat Novo syukur konten lah syukur yang kapok rasa nasihat yang terbaik itu adalah sabar Allah sendiri mem memerintah kepada kita minta tolong dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah salah satunya adalah sabar yang kedua adalah sholat makanya di surat al-ma'arid ini Ayat yang ke 19 Dan seterusnya itu ada pengecualian Orang itu tidak akan tomak terhadap dunia Orang itu tidak akan rakus dengan dunia Orang itu tidak akan kemeruk kok kemeruk? kemeruk Kemaruk dalam urusan dunia, dunia. Kecuali ya, Yang bisa tidak demikian itu Adalah orang-orang yang beriman Demikian juga, orang itu tidak akan berkeluh kesah dengan keluh kesah yang banyak, kemudian tidak menghalangi dirinya dari kebaikan-kebaikan akan dipergunakan. Segala sesuatu dari kenikmatan Allah itu untuk kebaikan, itu disebabkan karena dia itu beriman kepada Allah, kemudian to'at kepada. Allah sampai secara khusus disebutkan oleh Allah ilal musallin kecuali orang-orang yang salat so, sholat. Jadi kalau orang itu sholatnya itu benar, kalau orang itu sholatnya itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sholatnya itu demikian maka dia akan diikutkan dengan sifat dan tabiat Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dengan sifat-sifat tabiat yang mulia Tidak akan sama dengan perilakunya orang-orang yang tidak beriman Tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu Tidak, kenapa? Karena orang yang sholat itu eh, mengerjakan ibadah secara khusus kepada Allah itu didasari dengan il ilmu mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Salat yang bagaimana ini? Ya salat yang diajarkan oleh Nabi. Tidak akan banyak keluh kesahnya. Kenapa? Karena salat itu mengajarkan keluh kesah itu hanya kepada Allah. Nah, ya. Ketika kita sholat innal musolli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada pemeliharanya, dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi menyambung hubungan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam sholat dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, istighfar dan lain-lain sebagainya, itu menjadikan pribadinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ilal musallin orang salat yang bagaimana? Allah katakan di ayat berikutnya, alladzina ala sholatihim daimun, orang-orang yang mereka atas sholatnya Mereka itu berterus-terusan Jadi menjalankan Ibadah sholat itu Dalam keadaan terus Merdawam Ajek Dikerjakan Mengikuti tuntunan Sebagian mufasirin Itu menafsirkan dawam Orang-orang yang daimun itu adalah Orang-orang yang Fisolatihin Di dalam sholatnya itu Orang-orang yang di dalam Sholatnya itu Tenang, sukun Wattumakniah Wattumakniah Dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram Nah itulah Yang bisa menyebabkan Bisa menghadapi Segala sesuatu yang menimpa Baik itu Nikmat ataupun musibah Jadi Sholatnya itu dibangun dalam keadaan tenang tenteram dan dilakukan secara berkesinambungan terus menerus hatta yak, tiak, kal, yakin sampai datang keyakinan yaitu al maut, kematian datang kalau kadung di nabam pun kadung di kontrak kali Allah subhanahu wa ta'ala kalau jeneng pun di kontrak pun dijanjeni kali kuzi Allah Kelawan suara harta kita, diri kita itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibeli dengan bayaran, dengan imbalan. Surga kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman, harta mereka dan juga jiwa-jiwa mereka itu dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang diperintahkan oleh Allah ditunaikan karena kita sudah ada kontrak dengan Allah hakimus sholat hakimus sholat hakimus sholat hakimus sholat nah, jadi tegakkan sholat, tunaikan sholat jadi lakukan sholat itu karena sholat itu menjadi kewajiban wiskadun dati wong iman ya kudu sholat nonton Nek nah, gak beriman, ngek nah, gak sholat nih. Terang beriman, belum beriman. Ini buatan sholat belum beriman, nganter. Apalagi terang-terangan ngura sholat-sholatan, misalnya begitu. Enggak rayi nyita waktu, waya nyambut gawe, waya tuhur, kangen sholat, enggak nyambut gawe. Nek kau sholat, nganterin. Nah itu. Yang dilakukan oleh sebagian besar Dari kalangan kita Orang-orang yang tidak beriman Jadi sholat ini dilakukan Secara ajak terus menerus Kita bekerja Contohnya kita sedang bekerja Kemudian terdengar azan, Kita jadi mukim Waduh sekurang Yang ini sekadung tadi orang iman Disalah nih Sholat rin Itulah orang yang beriman Mantuk tantang gawe dilaksanakan malih, Pireng adan, asar, wah, tantang gawe, gak tutup ini. Iya, iya, sekarang sudah diwak iman, ini dieliran, irien. Kalau itu mungkin, kalau itu bukan diudarin syari'in nonton itu karena ada udara syari', kalau itu bukan jadi musafir, misalnya sholat ditunaikan dengan sempurna. Faidah Amin tumpat kurung Loha kama alamakum kama alamakum malam tak kunulah tak lamun nah. apabila sudah dalam keadaan aman tenang situasi dan kondisinya maka fatkurum Loha kama alamakum maka berdikilah kepada Allah maksudnya sholat ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Daimun tenang. Daimun itu khusyuk, daimun itu tawadhu, daimun tsukhudhu. Jadi daimun itu dalam keadaan tenteram. Maka kita harus membangun salat kita itu dalam keadaan demikian. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya salat? Bagaimana kita merasakan indahnya salat? Bagaimana kita bisa merasakan Ketenangan ketika kita sedang mengerjakan sholat, maka sholat tidak dikerjakan dengan tergesa-gesa karena kita sedang bicara dengan Allah. Karena kita sedang dialog dengan Allah, tergesa-gesa di situ termasuk tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Itu termasuk tergesa-gesa, pernah. Di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Itu ada seorang laki-laki itu masuk ke masjid. Kemudian salat. Lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." mengucapkan salam. "Wa alaikasalam, wa alaikum salam," kalau kita gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu Menyuruh orang itu irci Fasoli Baleno nih sholatmu padahal umpun sholat jenengan pun salat nonton tertikengan Baleno maleh kurono <laughs> Saya ketik raya ya via bapak sholat, sholat meneng eh, Fasoli Ulangi Sholatmu Fa kalam tu sholi, Karena kamu belum Fasolak Fasolak Fasolak Fasolak Fasolak Fasolak Cuman menurut Rasulullah ini jarang sholat. Nah ini yang perlu kita harus paham. Lihat ini, enten tiang sholat neng hukumnya durung sholat. Wong sholat neng podo karora sholat. Lihat faina kalam tuh Maka orang tadi ya melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah dia sholat, kamakan sholat. Sebagaimana dia itu sholat. Kemudian datang. Kepada Nabi, Assalamu alaika ya Rasulullah wa Dijawab oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, Irji eh, sholat mana? Mana? Ulangi sholatmu. Mentani. Bale nono Soalnya kamu sholat? Fa kamu belum sholat sampai terjadi tiga kali itu. Tiga kali salah san tiga kali, Ayuh, Ulangi lagi salat, ulangi lagi salat lagi, ulangi lagi salat lagi Itu tiga kali, tiga kali Rasulullah Saya, saya mengatakan, fa inna kalam kamu belum salat, akhirnya bingung kangen salat terus, so. nah, maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waladibaa takabil haki Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar ya Rasulullah, ma usinu uh ghairahu. Aku tidak bisa membaguskan ya, selainnya ini. Ya yes, siki soku. Aku salat ya modelnya sing ngene iki ngoten niku. Fa'alimni. Ah, nek ngoten iki jenengan ajari kula ngatainya? Ajari saya ya Rasulullah ngoten. Ini rahasianya supaya kita bisa Membuat sholat kita itu tenang Tentram, nyaman hati kita Rasulullah s.a.w. mengajarkan Idha kumta'ilas Kalau kamu berdiri untuk sholat Kalau kamu sholat Fakabirzah Bertakbirlah Ini dalil Awalu sholahi takbiratul ikram Jadi tidak ada Rasulullah itu pernah berikan contoh Sebelum sholat ngotot niku Rasul tidak pernah mengucapkan itu tidak pernah menggunakan kalimat itu tidak tidak ada seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga para sahabat idakum takila sholati fakapir pertangpirlah maakaminal Quran Nah setelah bertakbir, kemudian bacalah yang kamu hafal, yang mudah dari Al-Qur'an itu. Al-Fatihah, kaleh ayat-ayat Al-Qur'an sing diapali ngeneun. Apale kul wallahu -wa aqat -wa sampai selesai ngimpon, banter apa napa. Wong apale mu niku kok. Dene apale keth dimanfaatkan hafalannya. Sumakra, sumarka hatta tatma'ina raqian, kemudian rukuklah kamu sampai kamu itu tenang dalam keadaan ruko pun agi hati wala tas takcil pun napa pun tergesa-gesa Allah wa akbar ruko sampai tenang rien pun langsung nabung segera bangkit Allah wa akbar ruko sak tenang ngerti ruko jangan ngaco subhanakallahu ma rabana wabikamdika Allah maqfili tiga kali Nonton, kalau Hovifata ini Hovifah ringan sholatnya ya satu kali. Kalau tidak diringankan ya tiga kali atau lebih. Nontonin, nah, setelah baca itu kemudian sami Allah, Hamidah sampai berdiri dalam keadaan tenang. Sumer fa hatta tak tila iman berdiri, jangan segera untuk sujud nonton baca dulu tenang dulu baca robbana walakal hamdu robbana lakal hamdu kalau yang agak panjang robbana lakal hamdu mil usamawati wamilul aruti wamil umat sitamin batu ngobatin kalau itu agak panjang ya lebih panjang berdirinya ngobatin pun segera menuju sujud ngobatin so, so masjud hatatat main sajitan sajidan kemudian sujudlah sampai dalam keadaan tenang sujud sampai anggota-anggota yang menempel pada tempat sujud itu sudah berada di tempatnya tenang baru baca nonton kemudian bangkitnya dari sujud itu juga demikian dan itu lakukan non demikian waktu nontonku waktu duduk nonton waktu duduk Niku Sumar fa jalisan. Angkat kepalamu. Mau duduk napa antara dua sujud niku Sampai tenang. berarti tenang, baru kemudian Allahu Akbar sujud lagi. Jadi tidak mengajarkan dan tidak diajarkan salat niku bendang rampung cepet-cepetan mboten. Berarti belum memahami tentang ilmunya salat. Nah, kita diajari bagaimana supaya kita bisa mendapati ketenangan sumhaf al-dalikafi kuliah lakukan pada semua sholatmu tersebut Allahu Allahuakbar wantaniku Allahuakbar suami Allah mana minta bacaannya cepat subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah nah itu tidak diajarkan bacaannya tenang bacaannya tar tartil kalau baca fatihahnya juga demikian Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumidini Yaakana butuhwa Yaakana setairuh Tina surat al-mustaqim Surat al-ladhina anamta alayhim Gwairil maghubi alayhim Walau bolin. Amin Apalagi dikerjakan pada waktu sholat sunnah pindang rampung tak mari, Sholat rokaat Sholat raweh Selikur <kapan> rokaat Caranya tenang lah Tak marih-marih lah kita sholat itu gak doleh marih nih Dan cepetnya buatan Inal musolli sesungguhnya orang yang sholat itu yuna dirobau sedang bisik-bisik munajat kepada Allah ya adab-adabnya dipakai itulah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Maksud sebagian ulama itu menerangkan bahwa kalau misalnya tidak didapati surat al-fatihah belum dianggap satu rakaat kalau tidak didapati surat al Fateka. ini kadang -kadang, nah, bersolat si moco, Ini kadang-kadang. Pas berjamaah ngoten iki Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rabb. Niku eh. rakaat kedua sik rampung iya karena butuh mriku pun nah, kita disuruh ikuti imam tapi tidak sempurna. Maka berdasarkan hadis ini fa in akal salat Kamu belum salat Nah, sholat itu ya sholat salatlah sebagaimana kalian melihat aku itu sholat, artinya sholat sebagaimana yang diajarkan oleh rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wassalam. bapak ibu muslimin rahimahullah mudah-mudahan pengajian malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita Allah curahkan kesabaran dan rahmatnya kepada kita Dan kita sisihkan untuk berdoa Mendoakan saudara kita Atau kita ya, Yang hadir atau yang tidak hadir Dari kalangan kita kaum muslimin Yang diuji oleh Allah Dengan bermacam-macam ujian Musibah, sakit, balak Ataupun yang lainnya Dimudahkan urusan-urusannya Disembuhkan sakitnya Allahumma salli ala muhammadin Wa ali Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma afrik alaina sobran wa thabbit mana wansurna wa alal al qawmil al kafirin Allahumma robban nas bilbaqsa wasfi antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la mardo Allahumma minna wa min jami'il muslimin wajah Allahum tahura Allahumma afi nafi badanina Allahumma afi nafi sam'ina Allahumma afi nafi basurina la ilaha illa anta Allahumma rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim wa tubu alayna innaka antas tawaburrahim wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin kita akhiri dengan kifaratul majelis, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaih